saat ayah Lesti Kejora soal Rizky Dea terbukti, ibu Rizky Bilar bahagia punya menantu penyanyi dangdut Rizky Dea dikabarkan sedang galau karena LDR dengan sang istri Kabarnya, Rizky berada di Jakarta sedangkan istri masih di Bandung Rizky Dea sudah kembali pada kegiatan keartisannya bersama sang kembaran Tri De Ia dan Rido kini sibuk syuting hingga manggung di sejumlah acara Baru-baru ini, Rizky diamamajang postingan sedang berada di studio rekaman Ia dan Rido sedang bersiap merilis lagu Tidak Semua Laki-Laki yang dulu dinyanyikan mendiang Basofi Sudirman Meski begitu, netizen bersikap sinis dan menyindir Rizky masih kalut karena berpisah dari Nadia Sementara itu, sikap Rizky tersebut kian menguatkan dugaan kalau ia belum move on dari Lesti Padahal Lesti sendiri sudah mengisyaratkan kuat meski ditinggal nikah. Ngapainlah buat status gitu, gak dewasa kali, kata Netter. Abis nikah kok gak ada wibayanya, katanya hijrah, seru Netter. Sementara itu, ayah Lesti Endang Mulyana pernah menolak Rizky Dea. Endang merasa baik Lesti dan Rizky Dea masih belum siap untuk menikah dan meminta agar fokus pada karir. Sebenarnya pengennya sekolah diseriusi Tujuan orang tua pengen lihat anaknya bahagia Capai dulu cita-citanya Jodoh itu di tangan Allah Kapanpun dia dapat jodoh itu kita nggak tahu Tapi soal itu, menikah muda entarlah. Kalau sudah sama-sama sukses, sama-sama matang Udah pada punya pegangan, pekerjaan, dan usaha masing-masing Saat ngobrol dengan Endang, Rizky dia justru cenderung grogi Ia merasa masih harus membenahi diri lebih dahulu kalau berkeinginan sirihin, tapi Iki melihat diri, Iki masih harus ada yang dibenahi Tapi Iki tidak menutup kemungkinan minta restu orang tua dede, khususnya bapak Karena Iki juga akan merasakan sebagai orang tua, Iki tidak mau anak perempuan Iki nanti tidak minta restu orang tua biar pernikahan jadi berkah, kata Rizky Saya juga pernah muda, yang penting bisa saling menjaga satu jaga diri masing-masing, jaga karir kalian, sekolah utamakan itu Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan dulu, seru endang Di sisi lain ibu Rizky Bilar bahagia punya menantu penyanyi dangdut seperti Lesti Setelah sempat membuat video bareng, Lesti dan Rizky Bilar menjadi semakin dekat Pada konten Rizky Bilar terlihat keduanya asyik berbincang tanpa canggung melalui sambungan telepon setelah selesai berbincang dengan Lesti, Rizky Bilar tampak sumringah menyanyikan lagu terlena milik ikan urgana. "Sungguh, aku bahagia!" Rizky Bilar nyanyi. Tampak ibunda Rizky juga terlihat di ruang keluarga. "Sungguh, ibu bahagia!" Dapat Rizky Bilar nyanyi untuk sang ibu. Namun, belum selesai dirinya menyanyi, sang ibu justru ikut menimpali. Dapat menantu penyanyi dangdut sambung ibu Rizky Bilar. Rizky Bilar sontak kaget dengan nyanyian sang ibu. Aduh dapat menantu penyanyi dangdut nanti ramenih nih nih masuk youtube lagi aduh ujar Rizky Bilar melihat reaksi sang anak ibu Rizky Bilar hanya tertawa Sungguh ibu bahagia ibu dapat uang belanja Ibu nyambung dapat menantu dangdut jelas Rizky Sontak sang ibu kembali tertawa keras Bahagia dapat menantu dangdut rame nih kata ibu Rizky Bilar Pemuda asal Medan tersebut lantas menanyakan apakah sang ibu bahagia jika punya menantu penyanyi dangdut Jadi kalau menantu penyanyi dangdut bahagia, kata Rizky Bilar Iya, ujar sang ibu yang kembali membuat Rizky Bilar semakin panik Rizky kemudian menyebut jika ibunya sudah menjadi penggemar Leslar, Lesti Bilar Ibu jangan jadi korban indosiar dong, jadi suka nonton Leslar, ujar Rizky Bilar Rizky Billar kemudian bercanda jika sang ibu penggemar Leslar. "Ini gue kasih tahu teman-teman, ini nyokap gue admin Van besar Leslar Pusat." Canda Rizky Billar. Ada video tersebut, ibunda Rizky Billar juga menanggapi hubungan sang anak dengan Lesti Kejora. "Ya, tergantung Rizky juga kalau rizky -nya suka ya gak apa-apa," ujar ibunda Rizky Billar. Wanita paruh baya tersebut membeberkan jika anaknya kini menjadi suka lagu dangdut setelah bertemu Lesti. Dia juga suka lagu dangdut sekarang semenjak sama si Lesti itu, ujar Ibu Rizky Bilev.